kembali lagi dengan saya jangan lupa subscribe like komen langsung saja kita lihat pertandingannya guys oke okay, kita lihat all-star gimana kesuranya ya guys ini informasinya saya menggunakan 433 kaki ya, guys dan ini informasi yang ada di lawan. Oke, okay, kita let's go, guys. Oke, okay, babak pertama sudah dimulai. Dilawan titik mau bola pula. juga. Oke, Kang Kafa ini sayang sekali. masih dilawan bolanya. Oke. Okay. Ayo, Kafa nih masih kafani, kan hoai, masih huai. Umpan kafani. Kafani hmm, okay. hoai, umpan kenalki kafani, kafani shooting, uh tipis sekali, oke, okay. ini repanya, hoai, umpankan kafani, kafani shooting, tipis sekali, oke, bisa bergerak, jauh mundur. Ayo, kafani eka, kafani, salam, panika, ayo kafani merebut, kafani menggiring bola, masuk, kafani menggiring bola, kafani, uh set, set panggangan, set, oh. masuk panggangan, wadah wadah kafani kafani suti sayang sekali ditagol. Tapi sangat berjaga lawan. Kita lihat reply-nya. Uh. Oke, okay, kita corner. Empatkan kita ke Fanny dulu. sebetulnya lemah sekali. Ketangkapnya. Langsung panjat pernya. Ayo kita kejar, kejar. kejar terus jangan sampai kepikulan Nah, sampai ke kuburlah. ih aduh. iki bisa sih ke pukulan dan tayangan orang makanya guys tuh gimana tuh pipernya nggak bisa jaga itu Langsung saja pan kita oke ika kapan nih kapan oh oke go set, uh set, perondaan set, kartu set, di dekat set, kita umpankan saja bung, udah umpankan ai, uh, sayang sekali tidak kul, er, banyak nafas, uh melantun ternyata, oke, okay. numpang jauh ke safani hikai wu'ai ayo wu'ai nasi wu'ai hikai safani hikai wu'ai wu'ai wu'ai omer safani safani safani suti wuuu kita anggap saja sama kibasnya asamu ambilkan Oke, okay, tambahan waktu 2 menit Oke, okay, kita let's go, guys Oke, okay, berbetul Sudah dimulai, Eka Masih Eka Kapani Kapani kota Kapani Eka Eka Masih Eka Sayang sekali Tidak akurat ayo kita rebut bolanya ayo masih dilawan lawan bolanya dibuang saja bung oke okay, kita ampatkan ke tengah panger ayo Eka Eka oh, kerebut ternyata bung ayo ayo rebut rebut rebut ayo kita rebut ayo Oke, I, i, i, e, oke, okay, okay. ho i ho ay, eka. eka, ho ay, ho ay, oke oke ho ho ay, ho ho ay, ho ay, ho ay, ho ay, ho ay, ho ho Ormes Oke okay. Umpan jauh Kita seluruh Masih Cavani Cavani Oh ai Sotin ditangkap saja sama kebarnya Ayo kejar ai Oke okay, kerebut Sotin Idih ke sana tuh Tendelanya tuh Sayang sekali Oke okay. Sundul Oke ayo Tendang saja Tendang out Oke okay. Kita lemparkan ke sini Oke okay. Keren Bisa -ma. Masih bisa -ma. Oke okay. Kita Bangkan Bisa Sayang sekali Ayo ikut oke Bisa umat Bisa sekali waktu Tiga menit lagi Ternyata Hikai. Oh sudah full time gagal final ini sangat suaranya guys, oke, okay. oke okay, guys, kalau suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe dan bunyikan loncengnya guys, ya tidak ketinggalan, kata.